Hayat setidak Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar manapun kalian berada Untuk mengawali berjumpaan kita Pada kesempatan kali ini Ada sebuah kabar spesial Tentu untuk kita warga Konoha sahabat Yang bikin ngakak aja di kelakuan Dari tentunya para sahabat Perhatikan Disini ada sebuah postingan yang diunggah oleh Akun HP Kentang Kota Sultan Yang mana persahabat Ada sebuah komentar Diberikan dari cinta, rayu, rahmawati, berkomentar biasanya baik. Kalau lahir itu ditaruh di eskalator, kayak waktu kakakku lahiran, katanya itu persahabat. Ya, ini bikin ngakak banget. Ya, tentunya bayinya ditaruh di eskalator, katanya persahabat. Ya, ada sebuah jawaban. Yang mana tentunya jawabannya Kejepit dong kalau di eskalator Emot nangis persahabat ya Metong oi baru tahu mimin Kalau bayi baru lahir ditaruh di eskalator Cunah bikin ngakak aja Eh gak ada sebagian kalimat kemsen yang dituliskan Gak sekalian di ekskavator Terpengekan di awal tahun Ini sih cute banget persahabat ya Ada-ada kelakuan yang membuat kita ketawa bahagia masya Allah dan tentu bersahabat di sini juga banyak sekali komentar tanggapan yang diberikan. Ya ini dari Anggun Risen Antrio K89 mengatakan di kolom komentar udah speak up salah, nggak lihat literasinya salah juga nyebutnya sejak kapan inkubator jadi eskalator, nggak sekalian aja traktor nek Wkwkwk katanya tuh ya. <osely> ada aja kelakuan yang membuat kita ketawa bahagia. Aduh lucunya persabetan ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Talia Anskarwina. Nah, dari sini ketahuan orang-orang juli nyinyir tapi kelihatan bodohnya. Kan lucu niatnya mau nyinyir eh yang ada justru dia mempermalukan dia sendiri. Aduh lah katanya tuh. <specs> Ini sih tentunya membuat kita ketawa dan tentunya memang di awal tahun dibuat kita ketawa bahagia, masya Allah mudah-mudahan selalu bahagia untuk mendukung Leslar, amin. Dan kita lihat juga keunggahan sulit berikutnya. Ada juga komentar dari Angkun Lani Aprihasti, prematur harus diinstalatorkan, katanya tuh. Ada lagi persahabat ya, tentunya komentar yang salah menyebutkan inkubator disebut instalator, katanya tuh, aduh. <laughs> yang penting akhirnya tor tor tor persahabat ya aduh ini cute banget ya ada ada juga yang salah ternyata nih menggunakan sebuah kalimat memang lucu banget persahabat ya mudah-mudahan saja tentunya IBBL tumbuh dengan sehat dan bahagia dan menjadi anak yang kuat amin ya robal alamin dan selanjutnya juga perhatikan dan sebuah unggah dari IG-nya Kak Mailan. ini menginfokan persahabatnya jangan sampai lupa tanggal delapan amankan remote kalian para little lovers karena kita semua akan menyambut BBL hadir launching perdana di TV Indosiar pastinya kalian semua nggak sabar banget ya menyaksikan BBL launching dan tentu kita nggak sabar melihat wajah imut gemes dari BBL persahabat ya doakan mudah-mudahan acaranya lancar acaranya sukses amin ke kabar selanjutnya juga, persahabat di sini ada sebuah postingan spesial. Wow, ini sih luar biasa banget ya. Ketika Rizky Bilar tentunya persahabat ya, ini memberikan kejutan spesial banget duduk di les di Cirena dan BBL. Ketika sampai di rumah, kakak Bilar dan tim serta keluarga sudah mempersiapkan surprise untuk. Bunda Lesti dan BBL di rumah dengan disambut kemeriahan banyak balon dan ucapan selamat persahabat ya aduh Masya Allah banget ya so sweet. romantis banget nih Kakak Bilar Bunda Lesti dan BBL mendapatkan kejutan dari tim ketika tiba di rumah wah bahagianya persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan selalu banyak dukungan selalu banyak doa doa baik diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Amin di sini juga persahabat unggah tersebut Diripas kembali oleh akun Sengal Putih Skor Bilar Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan Di postingan ini, yakni dari akun Slastri18i Mengatakan, kakak wajahnya Sumringah banget ya Seneng, udah komplit jadi suami Jadi papa, doa saya Sederhana dan tak menuntut Semoga keluarga kakak sama nenek selalu dilindungi Tuhan, amin Dan ada juga komentar lain diberikan Dari akun Instagram 358 komarion mengatakan welcome Bos kecil baby L terima kasih ya selamat datang nih baby L bos kecil dari Leslar mudah-mudahan selalu membanggakan orang tua dan tentunya banyak orang amin berikutnya juga perhatikan di sini ada sebuah ungkapan spesial dari akun L2WID ada sebuah sebuah kuetes untuk hari ini dari L2W kami tahu Kalian tidaklah sempurna, tetapi kami akan selalu ada di sini, menunggu karya-karya terbaikmu. Wow, masyarakat banget ya. Kuat setelah hari ini, spesial nih untuk kita semua. Mudah-mudahan selalu kompak dan solid mendukung karya-karya idola kita, Lesti Rizky Bilar. Dan kita lihat juga persahabat ya, di putingan l2w.id ini juga menginfokan... Bahwa bakal ada acara event syukuran lahirnya BBL dan perayaan akhir tahun bersama Leslar Hari terakhir di Jux persahabat ya, jangan lupa bergabung di Jux ya Malam ini terakhir pukul 20.00 di Rooms Les di Gejora. Tuh ini ada info penting untuk kita semua warga Konoha Jangan lupa gabung, kita tunggu nanti malam sampai lusa jam 20 waktu Indonesia Barat Mampir di roomsnya Lesti di Jux ya Buat syukuran BPL Sama tahun baruan bareng-bareng yuk Ada hadiah pulsa dan saldo gopay juga Gaskin ramaikan di roomsnya Acara dimulai tanggal 31 Desember 2021 Sampai 2 Januari 2022 jam 20 Keseng-keseng waktu Indonesia Barat Tepatnya malam ini terakhir ya. Yuk sama-sama kita dukung Kita support acara-acara terbaik Leslar dan tim fanbase Leslar Lovers